Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Ala na wa ala alihi wa, sahbih, wa al muslimat, ihwani, Wahai saudara dan saudari-saudari, walaupun kita tidak berada di kita senantiasa harus puji syukur tetap Allah subhanahu Kita ta'ala harus terus memberikan kepada Kita nikmat keimanan dan berikan kepada Kita kesehatan afiat, dan kesempatan serta memberikan taufik kepada kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut di dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui penghambaan yang kita tegakkan baik dari solat lima waktu dan kita dimudahkan menjalankannya dengan berjamaah. Dan juga kita diberikan nikmat yang lainnya berupa nikmat bermajlis ilmu. Nikmat duduk dalam rangka mempelajari agama Allah. <coughs> Subhanahu wa ta'ala. <coughs> Sambil kita menunggu waktu salat berikutnya. Yang merupakan sebab dari sebab-sebab kita memperoleh pengampunan dosa-dosa dari doa malaikat kepada mereka yang senantiasa duduk setelah salat tetap dia berdiam di tempat salatnya di masjid menunggu salat berikutnya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <coughs> di mana beliau bersabda la tazalul malaikatu tersolli ala ahadikum ma fi musallah ma lam yuhdis <tuh> taqulu allahumma akfir lahu allahumma arhamhu <tuh> terus menerus para malaikat itu senantiasa Bersalawat. Salawat di sini bermakna doa malaikat Berdoa senantiasa untuk kalian. Sepanjang kalian terus berada di tempat solatnya. Yakni, setelah dia solat. Tetap berada di tempat ibadahnya. Di masjid. Di rumah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sepanjang dia tidak berhadas. Dia berdiam di masjid. Tanpa berhadas. Atau. Mana yang kedua, dia tidak berbuat muhdas. Perbuatan yang baru. dari Perkara muhdasah. Perkara yang baru dalam agama. Maka malaikat terus mendoakan kita. Dengan doa. Allahumma kfir lahu. <coughs> ya Allah. <coughs> ampunilah hambamu ini. Allahummarhamhu. Ya Allah rahmatilah hamba ini. Iya. Ini kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap kaum muslimin dan juga muslimah yang mereka memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan dia duduk menunggu waktu salat sambil kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Nubattal Rahimahullah Ketika menjelaskan hadis tadi Beliau mengatakan Maka'na kathira zhunub Wa arada aroda ayyahut Allah anhu Bi ghairi ta'bin fal yagtam Mulazamata makani musallah Ba'da salah Li astagfir Min du'a il malaikati Lahum. Barang siapa Yang kathir dhunub Banyak dosa-dosanya Barang siapa yang banyak dosa-dosanya Dan dia inginkan Agar Allah menggugurkan dosa-dosa tersebut Tanpa susah payah Maka hendaklah dia Memanfaatkan kesempatan Dengan dia terus-menerus berada di tempat sholatnya Ba'da solat setelah solat ditegakkan. iya. Yeah. Agar apa? Agar dia memperoleh. Dari doa malaikat. Yang banyak mendoakan dia. Dan memohon ampunan kepada Allah. Untuk mereka. Ya yeah, ini kesempatan. Untuk kita sekalian. <coughs> Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Memuliakan. Kita sekalian. Dengan majelis ilmu ini, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, beriman diantara kita. Dan semoga kita juga mendapatkan pengampunan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali menunjukkan kejian pada pertemuan yang terakhir dari pembahasan kami tentang terjaganya. Kemuliaan Islam. Ia. Yeah. Islam dimuliakan, ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kauan muslimin, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dengan mentuhidkannya, maka Allah menjanjikan untuk mereka kemuliaan dan ketinggian agama mereka di muka bumi sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 55 wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardh Allah menegaskan dalam ayat yang mulia ini wa ada Allah Allah menjanjikan kalau Allah yang berjanji itu pasti terwujud Iya. Karena dia yang maha menepati janjinya. La Sungguh Allah sama sekali tidak pernah mengingkari, menyalahi mi'ad. Janji-janjinya. Di sini janji Allah untuk siapa? Wa'adallahu alladhina amanu minkum amilus salihat. Allah memberikan janji kepada orang-orang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang beramal soleh. <tuh> Apa oh, maaf, maaf, jamaah sekalian. <tuh> ya, mungkin sebab musim. Alhamdulillah, alaikulikm. Allah menjanjikan orang-orang beriman. Di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh Dengan tiga janji. Yang pertama. La yastaghlifannahum fil ard. Allah akan menjadikan mereka khalifah. Di muka bumi. Kamastaghlifannalladzina minqabalihim. Sebagaimana Allah SWT telah menjadikan orang-orang yang beriman. Beramal saleh Sebagai orang-orang yang berjalan di muka bumi. Sebagai khalifah. Dari umat-umat sebelum kita. Umat Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dengan amal saleh mereka, maka mereka diangkat, dimuliakan, dan Firaun, musuh Allah dan Rasul-Nya, dibinasakan, ditenggelamkan. Begitu pula kisah Nabi Nuh, Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman di atas perahu, itulah yang diselamatkan, itulah khalifah yang tersisa di muka bumi. Yang lainnya ditenggelamkan dengan banjir besar, maka demikian pula umat Islam. Umat Islam akan menjadi khalifah penguasa di muka bumi, tanpa harus didengung-dengungkan khilafah khilafah, tanpa mendengung-dengungkan, menggembor-gemborkan tegakkan khilafah khilafah khilafah dengan demo-demoan. Tak perlu. Tanpa itu semua. Allah sudah janjikan kaum Muslimin akan penguasa menguasai muka bumi umat Islam orang orang beriman beramal saleh laiya'stakhlifanahum fil alam Allah akan jadikan mereka khalifah di muka bumi kama'stakhlifanaladina min kabalihim sebagaimana Allah telah jadikan khalifah orang-orang sebelum mereka dengan iman mereka kepada Allah dengan amal saleh mereka kepada Allah Ya. Ini janji pertama. Janji kedua Wala yumakkinanna lahum aish dinahum alladhir taradalahum Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan yumakkinanna lahum memberikan tamkin keteguhan kekokohan untuk mereka Dinahum Di atas agama Islam yang mereka yakini Alla dhirtabaw lahum saya anti angin ini Alir di angin <petitesaime>. <Doingresses> <uent> tabek deh Tayib, nasak al khairan. Tudanki Wa la yumakkinanna dinahum alladzir tadallahum Allah akan meneguhkan agama mereka menguatkan agama Islam yang Allah Taala ridai untuk mereka ini janji Allah yang kedua pasti bagi orang beriman dan beramal saleh janji ketiga wala yubaddilannahum min ba'di amna dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan merubah, menggantikan rasa kekhawatiran mereka, ketakutan mereka diganti, dirubah oleh Allah menjadi amna keamanan, ketentraman. Tanpa ada rasa takut, berada di muka bumi, mereka aman. Tentram itu janji Allah, subhanahu wa ta'ala harus kita yakini, jangan ragu dengan janji-janji ini. Dan kita harus berperang sangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah mewujudkan janjinya. Cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Pasti ayat ini benar. Ini ayat suci Al-Quran. namun mungkin Allah berdusta di dalamnya. bahwasanya Islam akan diangkat, dimuliakan, ditinggikan. Di atas muka bumi. Kau muslimin dimuliakan. Mereka tidak khawatir akan diberikan keamanan, ketentraman, kesejahteraan. Namun tiga janji ini terwujud akan tercapai dengan izin Allah ketika perhatikan lanjutan ayatnya. Ya'budunani la yusyriku bi syai'a ketika kaum muslimin, ketika mereka orang-orang beriman Ya'budunani. Mereka menyembah saya. Kata Allah. Mereka beribadah. <coughs> kepada saya. <coughs> dan. La yushrikuna bi syai'a. Dan mereka tidak menyekutukan saya. Dengan sesuatu apapun. Itu firman Allah. Kapan kaum muslimin. Mentuhidkan Allah. Tanpa mencampurkan dengan kesyirikan pasti Allah akan angkat Islam setinggi-tingginya. Allah muliakan Islam, Allah akan jayakan Islam sejaya-jayanya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bertugas pelajari Islam dari dasar sumber murninya. Pelajari Islam dengan sumber wahyu yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan Islam dalam kehidupan kita. Jangan pilih-pilih. Tapi kita harus menerima Islam secara totalitas. Universal dalam kehidupan kita. Ya ayuhal ladhina amanu dhukuluhi silmi kafah. Wahai orang-orang beriman. Masuklah kalian ke dalam agama Islam. Secara kafah. Totalitas. Tidak pilih-pilih. Oh, kalau akidahnya, oke. Okay. Al-Quran, Sunnah. Tapi kalau masalah yang lain, tidak berpijak pada Al-Quran dan Sunnah, itu namanya belum kafah. Belum seluruhnya. Belum totalitas. Tapi dia harus yakin. Islam, agama yang Allah ribu'i ya satu-satunya, yang harus kita terima sepenuhnya pada kehidupan, kehidupan kita di muka bumi ini. Iya. <tuh> yeah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala akan dimuliakan Islam dengan apa? Dengan apa jemaah? Dengan mentauhidkan Allah tanpa melakukan kesyirikan. Dakwah tauhid. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah para nabi dan para yang semuanya sepakat di atas dakwah ini. <tuh> Menyuruhkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menyekutukannya. Iya. Yeah. Sebagaimana tadi yang diingatkan oleh imam kita. Hafizahullah. Di ayat terakhir. Di surah Al-Kahfi. Qul. Innama ana bashar mislukum. Yuhailayya. Annama ilahukum ilahun wahidu. Ini dakwah Nabi. Dakwah Rasul. Boleh diutus dengan perintah ini. Kul, katakan Rasul. Sampaikan kepada umatmu. Saya ini hanyalah manusia seperti kalian. Manusia yang bertugas untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk disembah. Itu Nabi. Manusia. Seperti kita, makan, minum, tidur. Membutuhkan keluarga, butuh istri. Juga meninggal, mati Nabi SAW. Bukan Tuhan yang disembah. Tapi beliau menyembah Allah. Iya. Bedanya dengan kita manusia. Nabi, saya diwahyukan. Itu bedanya. kita Kita hanya mendengarkan wahyu. Kita hanya mendapatkan penjelasan dari Nabi dari wahyu. Tapi Nabi yang langsung menerima wahyu. melalui perantara Jibril. Yuha ilayya, Diwahyukan kepada saya. Sebagai seorang Rasul. Apa wahyu yang lebih terima? Annama ilahukum wahida. Sungguh. Ilah kalian. Sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Artinya apa ini? Tauhid. Sembah Allah. Sembahan yang satu saja. Jangan duakan Allah. Tapi Allah cuma satu, yang berat disembah cuma satu, ajak empat dua, eh dua berarti sudah lewat satu, itu apalagi empat tiga, empat seterusnya. Allah musta'an enam. Jadi ini dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an nama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarjuli qaa rabbih fliyam amalan salihah. Maka barang siapa? Dia ingin berjumpa kepada Allah di hari kiamat dengan perjumpaan yang berbahagia. Dia amal amalan saliha. Maka hendaklah dia beramal salih. Wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahadak. Dan jangan sekali-sekali dia melakukan kesyirikan. Lihat. Allah yang larang. La yushrik bi'ibadati rabbihi ahadak. Jangan dia berbuat syirik dalam beribadah kepada Robnya dengan sesuatu kesyirikan apapun kepada siapapun dia. Ia, ya. ini kewajiban kita untuk mentohidkan Allah Subhanahu Wataala. Nampak dan itulah tugas kaum muslimin seluruhnya untuk menerima dakwah Nabi dan Rasul untuk kita mentohidkan Allah. Subhanahu wa ta'ala. <coughs> Kapan kita beribadah dengan seikhlas-ikhlasnya? Tanpa melangkis syirikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat Islam di muka bumi. Dijayakan. Ini telah terjadi pembuktiannya. Islam diangkat, <coughs> ditinggikan, dijayakan. Di masa generasi pertama, Ya. Generasi pertama, generasi Rasulullah bersama sahabat murid-murid beliau. Merekalah generasi terbaik dalam sejarah umat Islam tanpa ada perselisihan. Semua harus mengakui generasi terbaik ada generasi pertama, yang mana Islam datang langsung dibawa oleh Nabi SAW hidup di muka bumi, dan beliau bersama para sahabatnya. Mendakwakan Islam sehingga Islam jaya, ditinggikan, diangkat. Khalifah di muka bumi Islam tersebar timur baratnya, siam ditundukkan, ditaklukkan. Kerajaan Persia, kerajaan Romawi takluk, takluk di bawah apa? Di bawah kekuasaan Khalifah kaum Muslimin. Kulapa Rosidin. Terutama di masa khalifah Umar Al-Khattab. Radiyallahu ta'ala anhu. Yang keadilan merata. Keadilan ditegakkan. Dan putuhat Islamia terbukanya. Negara-negara <coughs> orang kafir dibuka oleh kaum muslimin. Semua takluk di tangan kaum muslimin. Dipimpin oleh khalifah. Umar yang tertop, radlallahu taalaan. Ini menunjukkan Islam jaya di masa pertamanya. Kalau ingin seperti itu kembali, ingin kita diangkat oleh Allah kembali, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain, kecuali apa? Satu jalan, satu cara, yaitu apa yang saya sebutkan? Hmm? Apa jalan satu-satunya? Agar Islam kembali diangkat, dijayakan. Nah, masalah. Berislam, sebagaimana Islamnya generasi pertama. Karena generasi pertama sudah diangkat, dijayakan, ditinggikan, dimuliakan, Islam tersebar. Orang kafir tunduk takut dengan kaum muslimin kalau ingin seperti itu kembali kembalilah ke generasi yang pertama berislamlah seperti islamnya para sahabat oleh karena itu berkata Imam Malik rahimahullah dengan perkataan masyhur ya la yasluhu akhiru hadhihi al illa bima salaha bihi tidak akan baik Akhir dari umat ini, dari umat Islam, tidak akan menjadi baik. Kecuali dengan apa yang menjadi baik generasi awalnya, awal generasi pertamanya. Itu saja. Dengan kita belajar yang benar, pelajari Al-Quran, as-sunnah dari sumber yang asli, yang murni. Dengan sanat yang terjaga sampai kepada Rasulullah SAW. Mula kitab-kitab yang diabadikan dalam kitab-kitab hadis terjaga. Kitab para ulama. Mulai majlis-majlis ulama hingga detik ini terus ada. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلبهم حتى تقوم الساء وهم على ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم Kata Nabi telah memberikan kabar gembira. Terus menerus akan ada di tengah umatku taifah, golongan ya, zahirin al Golongan ini menampakkan kebenaran, terang-terangan mendakwakan kebenaran. Al-Qur'an, qala Allah, as-sunnah, qala Rasulullah, qala sahabat. Itu saja, itu saja dengungan dakwah mereka. Ilmu mereka. Mereka menegakkan al-haq di tengah manusia. Tanpa sembunyi-sembunyi. Tanpa takut dari manusia. Tapi terang-terangan. Man Bahkan sifat mereka dengan terang-terangan yang mereka menda'wakan kebenaran. Tidak memudaratkan mereka. Orang-orang yang mencela mereka. Walaman khalafahum juga tidak membahayakan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihhi mereka mereka dan mendapatkan bahaya tatkala banyak orang mencela penyuruh al-haq banyak orang yang mendeskripsikan menyudutkan orang-orang yang menyuruhkan tauhid dan sunnah dengan dengan julukan-julukan yang tidak benar sekadar kedustaan tapi hal itu semua tidak mengutaratkan mereka. Terus-menerus ini akan ada sampai tegaknya hari kiamat, dan mereka di atas perkara itu mendakwakan Al-Haq dengan terang-terangan. Ini sifat siapa? Sifat golongan ini yang mereka beragama, dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Mereka beribadah dengan ibadahnya para sahabat. Akidahnya, keyakinannya, dan akidahnya para salaf. Generasi pertama umat Islam. Nah, ini yang harus kita lakukan. Sebagaimana hal itu telah diamalkan oleh para sahabat. Kemudian tabi'in dan atba'u tabi'in. Yang mana tiga generasi ini nabi jamin di atas kebaikan. Nabi Wasallam bersabda, sayurun nas orni tummal ladhina yalunahum tummal yalunahum sebaik-baik manusia, kata Nabi. Siapa sebaik-baik manusia? Orni generasi yang berada di abadku. Di generasi siapa? Sahabat. Tummal ladhina yalunahum kemudian orang-orang setelah mereka generasi tabi'in Kemudian orang-orang setelah tabi'in. Yaitu tabi'ut tabi'in. Ini jaminan kebaikan. Dari Nabi SAW. Wasallam merekalah generasi siapa? Disingkat generasi. Salafus Salih. Generasi terdahulu yang berada di atas kesalehan. Itu generasi Salafus Salih. Di setelah kita harus beribadah berakidah, berkeyakinan, mengambil ilmu dari ilmu salaf salih. Iya. Jika kita ingin kembali Islam dimuliakan, ditinggikan, dijayakan di muka bumi. Na'in. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan janji tersebut juga bahawa Islam ditinggikan di atas agama-agama lainnya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berkata man yang Rasulahu bil huda karihal Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengutus Rasulnya siapa yang di sini dimaksud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus dengan dua hal. Bil huda dengan huda, hidayah. Hidayah di sini kata para ulama adalah al ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu Nabi terutus mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam wa allazi wa hikmah wa in Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi di tengah orang-orang ummiyin yang tidak tahu baca tulis. Ternyata terutus seorang rasul. Nabi kita Muhammad Nabi ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim. Nabi ini mensucikan mereka dari kesyirikan, membersihkan mereka dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Dihilangkan, dihapus dari Islam perbuatan jahiliyah. Disucikan. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Nabi ini mengajarkan kepada mereka apa? Al-Kitab, Al-Qur'an. Wal hikmah Dan hikmah apa hikmah di sini? As-Sunnah, lihat Nabi mengajarkan Al-Quran was -sunnah kepada kita, kepada sahabat, terus-menerus hingga detik ini semua ilmu terjaga, sanatnya, mulut ke mulut, guru dari gurunya ke muridnya hingga detik ini terjaga. Al-Quran terjaga. Alhamdulillah. Kuainkan nombin kabalulatiu dola limubin. Sementara sebelum adanya Islam datang, sebelum tertutusnya Rasul, dulu mereka berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Artinya, kapan kita tidak mengambil Al-Quran dan Sunnah, kita kembali pada kesesatan yang nyata. Kita kembali seperti sebelum adanya Islam. Kita kembali kepada jahiliyah. Kalau kita tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah, inilah pentingnya untuk menjaga kemurnian Islam kembali kepada Al-Quran, Sunnah. pelajari, gali, kaji, dalami, dakwahkan, amalkan, hidup mati di atasnya, agar Islam ini terjaga, dimuliakan. Wallahi, arsal Ini hidayah dengan ilmu meronfaat bersumber Al-Quran Sunnah Kedua Wa dinil haqq Dan Nabi diutus dengan Agama yang hak Kata para ulama tafsir Dalam buku-buku tafsir Dinul haqq Al -amal Adalah amal salih Iya Amal ibadah Amal salih yang kita tegakkan Dengan ilmu bermanfaat Dan wujudkan amal salih Maka Islam diangkat Ala Allah akan angkat tinggikan Islam di atas din kullihi Di atas agama-agama yang lainnya seluruhnya Islam terangkat Dimuliakan dengan dua hal Ilmu yang bermanfaat dengan Al-Quran dan Sunnah Dan mereka orang-orang yang beramal saleh Mentauhidkan Allah tanpa melakukan kesyirikan Jadi kita gabung semua ayat-ayat tadi Iya. dalam surah An-Nur 55 dengan di sini surah as saf semua menunjukkan bahwasanya Islam jaya dengan ilmu bermanfaat dan dengan amal saleh. Iya, walau karihal musyrikun walaupun orang musyrik itu benci, tidak senang, Islam itu jaya. Dan dari misi orang-orang kafir, yeah, Misi orang-orang kafir ingin merendahkan Islam Ingin menjatuhkan Islam, ingin memadamkan cahaya Islam di muka bumi. Itu siapa? Keinginan musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh Allah dan rasulnya. Dari dulu hingga sekarang. Dan apa yang terjadi sekarang di sebagian belahan muka bumi, di mana kaum muslimin ditindas, dihina, Nabi mereka dicelah Al-Qur'an Al-Kitab dibakar itu hanya sebahagian kecil dari upaya orang, orang barat ingin menjatuhkan Islam tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memuliakan Islam Yuridu liutfi nuurallahi biafwahihim wallahu mutim Walau yuridun Mereka semua musuh-musuh Islam Yuridun ingin Apa? Mereka ingin memadamkan Cahaya Allah Itu cahaya Islam Mereka ingin padamkan Islam di muka bumi Mereka ingin singkirkan Islam di muka bumi Itu dari dahulu Allah sudah kabarkan Allah sudah sebutkan di ayat ini itu memang tugasnya orang kafir. Dengan segala permusuhan mereka, propaganda mereka, kekejaman mereka pada sebagian negara-negara muslimin. Di Rohingya, Ini baru-baru di India. Itu hanya sebagian kecil saja. Dari keinginan-keinginan mereka untuk memadamkan cahaya Islam. Tetapi Allah sambung ayatnya. Wallahu mutimmu nurihi. Tapi Allah menyempurnakan cahaya Islamnya. Walau kafirun walaupun orang kafir benci orang kafir nak senang Islam makin banyak mualaf-mualafnya itu ke sekarang sekarang terjadi makin banyak orang mengucapkan syahadat allah ilah ilah allah. makin banyak masjid-masjid dibangun makin banyak orang-orang datang salat di tempat-tempat pelatar orang kafir di mal-mal mereka tetap ada kaum muslim yang salat Islam semakin banyak mereka nak senang, tapi Allah sudah takdirkan. Allah akan sempurnakan Islam. Allah mutim munurihi itu janji Allah. Tidak akan diingkari. Iya. itu pasti. Sepanjang kaum Muslimin, ya, berilmu dengan ilmu yang benar, beramal saleh di atas Al-Quran dan Sunnah, pasti Allah angkat kita, <tuh> muliakan kita. Nampak dan ini. Ada kisah yang menarik <coughs> yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitabul manaqib bah, alamat nubuwa fil Islam dari tanda-tanda kenabian Nabi pada masa Islam dari hadis Khabbab ibnul Arat Radlawhu Taala Anhu, Khabab bin Arad seorang Quraisy, penduduk ahli Makkah, yang beliau melihat tertindasnya kaum Muslimin, terboliminya kaum Muslimin oleh orang kafir Quraisy, maka Khabab bin Arad datang mewakili orang, -orang tertindas tadi, mengedukan keluhannya kepada Nabi Sallam. Kal. Kami datang mengadukan di hadapan Nabi Dan Nabi waktu itu Lihat keadaan Nabi Tawaduknya Nabi Nabi waktu itu Berbantalkan dengan kain burdahnya Kain selendangnya Di naungan bangunan Ka'bah beliau tertidur berbantalkan kain burdahnya Di naungan sisi Kaabah yang ada naungan Datanglah Khabab bin Arad mengadukan keluhannya dengan penindasan orang kafir kepada kaum muslimin waktu itu. Iya. Yeah. Qulna lahu, kami katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala tastansir lana wahin Nabi? Tidakkah engkau minta pertolongan untuk kami? Ala tad'u Allah lana? Ala tad'u Allah lana? Tidakkah engkau wahin Nabi berdoa kepada Allah untuk kami?" agar Islam dijayakan, kami ditolong oleh penindasan kezaliman orang kafir. Lihat. Datang wakil dan orang tertindas mengadukan keluhannya kepada Nabi. Sohib Bukhari, Hadis Sohib. <Susuk> iya. Maka apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi berikan hiburan. Hiburannya dengan mengkisahkan kisah umat-umat terdahulu kata Nabi saw. Karena rojulu fi man kablaqum wahai ahabbab dahulu orang-orang sebelum kalian yuqfarulahu fil arb mereka itu dibuatkan lubang di bumi di tanah dibuatkan lubang fayujal fihi lantas mereka dibuang dalam lubang itu parit ingat kisah penindasan kaum yang disebutkan dalam surah Al-Buruj. Lihat, kisahnya ashabul ukhdud. Orang-orang yang dibunuh di parit-parit. Dibunuh mereka dengan nar dzatil waqud, dengan api yang menyala. Dibuat parit, dinyalakan api Lantas orang-orang beriman dilempar ke Parit-parit yang api menyala besar Kenapa mereka disiksa? Wa minhum. Mereka tidak menyiksa orang beriman Ilah karena kecuali segala mereka Mengakui Allah sebagai sembahannya Itu saja Itu yang tidak mau orang kafir. Iya Ini yang sekarang terjadi Nah Kemudian kata Nabi Wasallam. Ada juga di antara mereka, yuja bil minshar. <tuh> Ada orang sebelum kalian didatangkan padanya minshar, minshar gergaji. Fayuda sihi, lantas gergaji itu didatangkan di atas kepalanya. Fadli lantas kepalanya dibagi dua, terbelah dua. Siksaan orang kafir kepada orang-orang yang beriman sebelum kita, disiksa, digergaji kepalanya tapi itu tidak membuat mereka keluar dari agamanya. Mereka mempertahankan keyamanannya kepada Allah dengan penyiksaan dan makin dahsyat. Wa Bahkan di antara mereka ada yang disisir dengan sisi sisir besi. Maduna lahmihi min asab yang disisir itu menyebabkan daging-daging mereka terkelupas. Hingga kepada urat-uratnya. Kepada tulang-tulangnya. Tapi hal itu tidak membuat mereka. Berpaling dari Islamnya. Dari agama Allah. Lihat. Ini kisah umat terdahulu. sengaja Nabi kisahkan kepada khabat. Untuk sabar. Sabar di atas Islam. Wah, Ingat kisah umat terdahulu. Seperti ini. Kemudian Nabi berikan kabar gembira. Wallahi. Demi Allah. Layutimmanna hadal amr. Demi Allah. Nabi bersumpah. Menunjukkan Nabi pertegas perkara ini. Demi Allah. Dia, Allah. Akan menyempurnakan agamanya. Akan memenangkan hak agama Islam. Allah akan memenangkan Islam. Menyempurnakan Islam. Alhamdulillah terbukti. Makkah. Khulafa Rashidin membuka negeri-negeri orang kafir tunduk di tangan kaum muslimin. Ini janji Nabi. Allah akan memenangkan, menyempurnakan Islam ini. Hatta yasir rakib bin son'a ila hadramaut. Sampai-sampai dengan Islam tersebar, dengan keadilannya. Takluk orang kafir, orang-orang tidak -orang takut berjalan. Dari son'a ke hadramaut berjalan. Tidak takut dengan penyamun-penyamun. Tidak takut dengan begal-begal. Aman. Karena keislaman tersebar. Keadilan merata. Mereka bisa berjalan dari sona ke hadirah maut. La yakhaf Tidak ada mereka khawatirkan. Mereka takutkan kecuali Allah subhanahu wa ala ghanamihi. Dan yang mereka takutkan yang lain adalah. Ketika ada serigala yang menerkam. Gembalaan kambingnya yang mereka bawa dalam perjalanan. Itu saja mereka takutkan. Adapun penyamun. Membegal, perampok, dan ada lagi kekhawatiran. Karena aman. Islam di bahasa para sahabat. Khulafat. Kemudian, di akhir hadis, Nabi katakan, Ini dia. Nabi sebutkan di akhir hadis, Akan tapi kalian, wai khabab, Dan orang-orang semisal kalian, wai khabab, Kalian ini terlalu terburu-buru, Ingin langsung lihat jadinya Islam. Mulia. Ini dia. Nabi pesan, Kalian jangan buru-buru. Pasti Allah menangkan Islam, cepat atau lambat. Tak perlu kita buru-buru. Yang penting kita beragama, berakidah akidah para sahabat, pelajari terus Islam, amalkan, dakwakan. Pasti Allah mengangkat, menyempurnakan Islam ini kembali sebagaimana awalnya. Wallahu taala alam nak tahu bilang kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. <coughs> <coughs>